Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara uh, mengembalikan versi driver ya Atau mungkin kalau bahasa gaulnya adalah rollback gitu Nah jadi untuk merollback driver sendiri Mungkin driver kalian bermasalah gitu ya Setelah kalian update misalnya Karena saya juga bilang kan Uh, sering banget gitu bilang bahwa update driver itu penting gitu. Jadi caranya kalian bisa klik kanan di tombol Start dan kalian cukup ke Device Manager aja gitu. Atau mungkin kalian cari misalnya uh, Device Manager, diketik. Kalau misalnya kalian uh, entah kenapa di sini bisa uh, nggak ada gitu di laptop kalian nggak ada. Nah di sini untuk device manager ini nanti bakal keluar semua driver uh, dari laptop atau mungkin komputer kalian gitu. Nah, di sini tinggal kalian cari aja untuk driver mana yang bermasalah, misalnya di sini adalah display adapters gitu ya. Uh, di sini saya akan mengambil sebagai contoh aja, uh, misalnya di sini adalah GTX 960M gitu. Kalian klik kanan di sini, terus kalian cukup tinggal uh, properties, dan di sini kalian cukup ke tab driver gitu ya, yang ada tulisannya driver, dan di sini kalian cukup klik aja untuk yang rollback driver gitu. Nah, kalau tulisannya abu-abu kayak gini berarti memang driver kalian uh, istilahnya fresh uh, fresh install atau mungkin fresh install ya, bukan uh, di update gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian pakai driver booster atau mungkin driver pack untuk menginstallnya kayak uh, mungkin driver network atau mungkin uh, driver uh, speaker gitu ya, itu biasanya akan ada tulisan uh, rollback driver karena memang kalian uh, mengupdate drivernya gitu. Nah, jadi nanti kalian uh, rollback driver dan nanti untuk versinya gitu ya, untuk dari driver date-nya di sini kalian bisa uh, melihat bahwa nanti versinya akan berubah ya untuk uh, driver date-nya gitu dan ya eh, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya cukup simple juga, tinggal kalian masuk ke device manager, tinggal kalian pindah ke tab driver, dan tinggal kalian pilih untuk yang rollback driver gitu dan ya eh, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye